Bismillahirrahmanirrahim Anda Ramadhan sebelumnya belum maksimal 10 hari serius, 20 harinya belum serius Anda Ramadhan setelahnya 20 serius, 10nya gak serius Maka kalau Ramadhan sebelumnya belum serius Ramadhan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadhan yang sekarang Kalau Ramadhan yang sekarang belum serius juga Anda butuh berapa Ramadhan lagi untuk meningkatkan tahun? Iya sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ya manut illa wa antum. itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali anda jadi muslim yang baik dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi ramadan terakhir dalam kehidupan kita untuk ketemu Ramadan lagi tahun yang tinggal eh, kalau tahun yang sekarang belum bisa serius itu berapa Ramadan lagi teman-teman sekarang